like, share, komen, dan subscribe-nya link -nya ada di deskripsi oke langsung saja guys kita play videonya saya sudah penasaran nih, let's go bu, bawah, mantap ke dunia ke pintar, ke ini salah satu lagu favorit saya dan istri saya juga guys oh, ini denden-denden den, den, ya Oh beda ya Ini mungkin uh, Di Indonesia Di Indonesia dengan Malaysia mungkin agak beda Liriknya penyesuaian mungkin seperti itu Yang kita dengar dengan yang aslinya Malaysia juga berbeda guys dan Oke okay. Madudu, madu, madu, madu, wow, Mantap wow, wow, banget hampir sama dengan uh, penyanyi aslinya ya dipisah Wow, nah. oh oke, okay. oke, okay, ini beda ya. Liriknya kalau nggak salah, kayaknya beda, oke. Okay. Uh, mantap asik banget guys kayak kembali di era-era itu waktu pas pertama kali istilahnya booming di Indonesia itu guys itu ramai banget sih di kampung saya juga yang nyanyi ini ya Allah rame banget jadi ingat masa-masa kecil ya uh, mantap Huuuuhh Mantap sih Keren kalau pagi mampet guys ini pagi-pagi jadi mampet guys ya oh, keren banget Wow, mantap Uh, tinggi tapi nggak bikin telinga sakit enak banget. Oh, kalau di Indonesia kalau nggak salah tak takkan dipisah. Oke. Okay. Oke, okay, beda banget sih Penyesuaian kalau ke Indonesia ya Karena banyak gak paham juga Dengan artinya itu tak, tak akan hilang Oke, okay, mantap Enak banget sih. Ini pasti rame banget yang nonton guys Bener Mantap Keren banget sih Bener keren banget Asli Mantap Mantap Oke, okay, guys, sudah selesai videonya. saya so, itulah tadi Fantasia Bulan Madu Rockindo Top 2022 short. Dan kalau di Indonesia, kalau tidak salah itu namanya adalah Cinta Kita, guys. Dan saya sudah cari di Google juga bener Nah, judulnya adalah Cinta Kita Inka Kristia dan Amishad, ya kan. Nah, di sini kalau kita lihat, guys, betul ya, ada perubahan. Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, walau harus kutelan lautan bara. Demi cintaku padamu, kegurun ku ikut denganmu, biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi hanya kita berdua nyanyikan lagu cinta. Walau seribu duka kita takkan terpisah. Andai dipisah laut dan pantai. Tak akan goyah gelora cinta Andai dipisah api dan bara, Tak akan pudar sinaran cinta Bulan madu di awan biru Tiada yang mengganggu Bulan madu di atas pelangi Hanya kita berdua Andai dipisah laut dan pantai Tak akan goyah gelora cinta Andai dipisah api dan bara, Tak akan pudar sinaran cinta Nah itu Uh, mudah dimengerti oleh kita yang di Indonesia guys, tapi kalau di Malaysia tadi yang istilahnya dinyanyikan oleh Denden -Den ini agak saya juga agak Uh, kurang faham gitu dengan bahasanya Nah disitu penyesuaiannya Karena ketika masuk ke Indonesia Mungkin uh, dirubah uh, liriknya Untuk menyesuaikan daripada bahasa Indonesia itu sendiri Oke okay, ya mungkin itu saja video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Buat teman-teman semua yang request Terima kasih banyak Nah buat teman-teman yang mau request Langsung saja DM di Instagram atau di komentar Terima kasih Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel ini Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi Allah wa barakatuh